serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia mengenai Bunda Lesti Kejora. Menemani santai siang kalian saat ini, Bawu akan menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya kabar spesial dari Lesti. Ke kabar pertama, persahabat, ada kabar yang kita dapatkan dari Detik News dari detik.com yang diunggah kembali oleh akun pecinta Lesti fati. diperiksa soal dugaan KDRT hari ini Rizky Bilar bakal jadi tersangka kita lihat artikel persahabat slide kedua ini Rizky Bilar hari ini bakal diperiksa sebagai terlapor dalam kasus KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora lalu apakah seusai pemeriksaan polisi bisa segera menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka? Kabin Humas, Polda, Metro Jaya, Kombes, Endra Zulfan mengatakan, penetapan tersangka bisa segera dilakukan jika semua terbukti telah terpenuhi. Ya mungkin saja karena kan ancaman hukumannya 5 tahun dia, dikhawatirkan misalnya menghilangkan barang bukti kemudian mengulangi perbuatannya, kata Zulvan saat dihubungi hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022. Rizky Bilar direncanakan diperiksa mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat Apakah Rizky Bilar akan memenuhi undangan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan? Wow, tentunya kita selalu menantikan kabar mengenai pemeriksaannya Rizky Bilar Di komentar pun tentunya banyak sekali persahabat ya Yang diberikan oleh para fans Di antaranya dari akun Andrea Kalila mengatakan Gak dateng, fix lagi ngumpet di katek tentunya katanya tuh Selanjutnya ada tanggapan komentar lain dari akun Alfian Unscore ini mengatakan Allah tidak tidur boy, ingat perbuatanmu akan mendapat ganjarannya, kawal sampai bonyok Itulah beberapa tanggapan mengenai tentunya Rizky Bilar yang akan diperiksa hari ini Kemudian juga perusahaan dia kita lihat di unggahan Ustad Mumpuni Handayayakti mengunggah foto bareng Bunda Lesti Kejora, namun kita juga salvo kalimat caption panjang yang dituliskan oleh Ustadz Mumpuni. Yang saya tahu, Dek Lesti Kejora pekerja keras yang riang dan humble banget. Dengan segala problem masing-masing rumah tangga, sama sekali tidak dibenarkan adanya tindak KDRT. Tak pula kita saling menyudutkan bahkan menjadi hakim atas hal yang kita belum tahu jelas duduk perkaranya. Kita doakan para korban KDRT mampu bangkit dari trauma dan luka fisiknya, dan siapapun kita jangan ada lagi korban ataupun menjadi pelaku tindak KDRT. Semoga selalu dalam daungan rida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini bentuk support dan dukungan untuk Bunda Lesti Kejora. Masya Allah, Bunda Lesti yang selalu humble kepada siapapun. Inilah yang selalu membuat kita kagum dan selalu bangga dengan sosok Lesti kejora Berikutnya juga persahabat yang diperhatikan. Ada sebuah postingan kembali dari akun pecinta Lesti Fatih. Ada sebuah kalimat yang mau mantengin live detik-detik kedatangan udah rame noh di Youtube. Semoga datang ya biar clear seluruh permasalahan ini. Awas aja kalau sampai nggak datang. Semuanya menunggu kedatangan Rizky Bilar. ...tapi pengancaman pun dari fans... ...awas aja kalau nggak sampai nggak datang nih... ...dengan nada tentunya tinggi... ...fans mengecam banget kalau tidak datang Rizky Pilar hari ini. Komentar pun tentunya banyak sekali persahabat diberikan... ...di antaranya dari akun Instagram... mana mengatakan... ...iya, jangan ngumpet mulu biar cepat beres... ...dedek bisa beraktivitas seperti biasa lagi... Sehat bahagia sama Al-Fatih dan keluarganya Amin Doakan persahabat ya mudah-mudahan permasalahan ini cepat terselesaikan dengan baik Dan kita selalu menantikan langsung persahabatlah live di Polres Jakarta Selatan Pemeriksaan Rizky Bilar hari ini Kemudian kita simak juga persahabat di unggahan Lenata Aduh Masya Allah banget ya Bunda Lesti selalu bikin kita terharu dengan momen kebersamaan Amabel, masya Allah mudah-mudahan Amabel juga selalu sayang Bunda dan selalu mensupport Bunda lesti kejora, amin. Kita doakan, kita support yang terbaik. Kita juga masih menunggu kejutan dan pastinya cidukan-cidukan kabar terbaru mengenai permasalahan KDRT yang dialami oleh lesti. Kita tunggu saja informasi berikutnya.